Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibu Bapak Ibu Speedy TKI Sri Saya makan Hawu Wangi Pengawas TKI Kecamatan Saya dan Hawu Wangi Bungkus Kultilas, Jangan lupa Tunggungan Wiyu, Bapak-Ibu, Kepala Sekolah, teman-teman, di -teman, kelas 4 yang saya banggakan. Mari kita panjatkan bersyukur, karena Dari Lai Nobi, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SDWG B4 dalam rangka kegiatan ON kedua pendampingan kurikulum 2013 Bungkus Tunggungan Wiyu, Kabupaten Cianjur. Salam dan salam, marilah kita senang panjatkan adatkan oleh Bunga Nabi Muhammad, sohobohi balik Bapak Ibu yang berbahagia, acara yang akan kita ikuti pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, ucapan selamat datang, pengarahan, simulasi KPM, analisis, diskusi tentang KPM, kemudian yang keenam, rencana tindak lanjut, yang ketujuh, doa tutup saat ini waktu sudah menunjukkan pukul uh, 9 kurang supaya efektif marilah kita awali saja acara pergantian pon kedua pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. kata yang kedua Ucapan selamat datang dari Kepala Sekolah SDWI GP4. Bapak-bapak, dokteran bersuaihan dan berkiraman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatul ikutakir. Walakibatul ikutakir. Walakibatul ikutakir. Allahumma salli wa salli ma'ala Sayyidina, Sayyidina Muhammad Inu uh, Marilah kita dan syukur Allah Yang mana pada hari ini Kita bisa Berkumpul raksanata Pendapatkan kureh-kureh kedua di Kepada Bapak Kabut Binti Kemudian para pengawas Dan juga para kepala sekolah dari kecamatan Kaliru, uh, beserta guru, beserta juga kepala sekolah di kecamatan Kalawani. Uh, saya ucapkan selamat datang di SDCP 4. Yang pertama-tama <coughs> tidak lupa pula kita uh, sampaikan salam kerajaan. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak. Mohon maaf atas uh, Apa namanya Ya Kedatangan para Ibu Bapak di SDC 4 ini uh, Kalau segala sesuatunya serba kata Serba ya dikatakan seadanya Dikarenakan memang pemberitahuannya Tadi malam Bahwa pemberitahukan di CB 4 katanya di dari CB 3 ke CB 4 ya apa boleh ya, buat bagi saya kalau menyatakan masa jalan ya, yang terjadi dengan apa yang uh, kami uh, adakan dengan serba mendarat tadi ya itulah kalau misalkan ada kekurangan apalagi misalkan penerimaannya mohon maaf ya sebesar-besarnya yang kedua juga beginilah keadaan di SDG Bupak ini yang memang di siber ini eh, adanya kalau melihat pemandangan kurang begitu luas gitu ya melihat kesana kemari karena di samping kanan samping kiri sudah eh, boleh dikatakan heeh gitulah di pak ya jadi tidak rusak pandangannya kamu agak sempit ya mohon maaf lah gitu ya selanjutnya juga <tuh> kepada eh, bapak dan ibu. Saya mendoakan semoga acara kita berlangsung dari awal sampai akhir Apa yang kita harapkan pada kegiatan ini eh, Mendapat ridha Allah SWT Dan juga apa yang eh, tujuan kita yaitu memperoleh ilmu yang bermanfaat Karena memang ini merupakan satu bekal untuk kita sebagai guru melaksanakan tugas yang mana dengan adanya perubahan kurikulum ini nampaknya kita sangat disibukan dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum di ini. tapi kita ya harus apa namanya uh, mengikuti saja dengan apa yang memang sudah menjadi uh, kebijakan pemerintah dan berikut juga tanggung jawab kita sebagai guru. mudah-mudahan saja apa Bapak-Ibu dan Bapak hari ini uh, Menjadi catatan nanti Dan menjadi juga Kibarat pengingin hidup kita yang nanti Kemudian uh, Terakhir uh, Dan juga dari Khususnya dari tuan rumah Bapak-Ibu Kalau nanti ada uh, Ibu keperluan apa saja dari dua dan juga dari wilayah dari Kecamatan Haliop kalau ada keperluan apa-apasnya tinggal menghubungi kami saja gitu berada ya. Baiklah itu saja dari saya. Kurang Terima kasih kepada Bapak Dokter Musyarman. yang ketiga pengarahan, pengarahan yang pertama dimohonkan kepada yang Ketua Gugus Kultilas Kecamatan Sukawijaya kepada Bapak Dokter Masna Kamrurohman, kami persilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat acara yang terhormat pribumi yang terhormat bapak Kepsek Tinggi Kecamatan Kaurwani, bapak pengawas eh, Kaurwani kali sekali ini, teman-teman Pak dan Ibu Guru peserta penarahan atau kegiatan K13. Hari ini kita fokus kepada tema tiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema satu, hewan dan tumbuhan, hewan dan tumbuhan di makhluk untuk pembelajaran satu dengan fokus pembelajaran bahasa Indonesia. IPA, IPS dengan alokasi waktu enam kali tiga. Baik, uh, artinya ini sudah berjalan tema satu, tema dua. Dengan sendirinya master plan 1 dan 2 sudah kita laksanakan. Termasuk di dalamnya ada penilaian. Ya. Nah tadi sebelum masuk ke ruangan ini ada pertanyaan, bagaimana tentang evaluasi pembelajaran? Ada teman yang sudah mendahului. Oh uh, Ini bukan dari jumlah. Bagi saya tidak ada masalah Dulu saya berbicara bahwa Kegiatan kita ini ada sifatnya tanah Dan ada yang bersifat paki Kalau tanah Zul sudah ada Metrik-metrik Atau pelangko-pelangko Yang kita tidak, tidak isi. Ternyata itu bagian hal yang Belum ada Ada teman membuat Penilaian tentang diangkat pembelajaran, misalnya untuk tema satu, untuk pembelajaran satu dan pembelajaran dua. Nah, jadi, ketika teman-teman bingung -teman di situ, ketemu di situ, buat pertanyaan, dan kita jawab sama. Ada pemimpin, kita tahu di sini bawa ke tingkat yang ibu. lebih nah, Berikutnya, nah, itu, itu yang akan ya. jadi, tidak kita hmm. masalah kita bingung di berbagai juga yang jelas, yang jadi masalah ketika tidak mendapatkan kebingungan itu ke sendiri berarti kita tidak menemukan hanya sendiri itu uh, Bang. bagi saya uh, sekarang itu hari selesai artinya ya? pembelajaran ke? kedua jadi ingat, satu ini membuka selasa tiga ya, satu sebagai pelajaran ke? Enam. jadi kita sudah melaksanakan hal itu secara desain, secara apa sebab kita sudah melaksanakan, mesti sudah melaksanakan, uh, tema satu, tema dua, kan itu sudah digulatkan. Jadi hal kekurangan-kekurangan itu kita bahas di forum ini, di ini. Sedang nanti akan lagi pada im de dua itu saja sebagai apa namanya eh uh, uh, secara global dan lebih detailnya nanti kita dilaksanakan di dalam kelas dan di, tidak pada sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Gugus sambutan yang kedua dimohonkan kepada Bapak Kapus Bidik TKSD Kecamatan Rawang warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ini banyak datang Semoga yang kami hormati Pengurus-pengurus Kegiatan 2013 dari dua Kecamatan Sekalu dari yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru Peserta Infermentasi 2020 2013 dalam kegiatan PON kedua Yang kami hormati, yang kami banggakan Pertama-tama, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul sekali ustaz silaturahim dalam rangka kegiatan di peringatan peringatan ke-13 kedua. Mudah-mudahan kita selalu menyenangkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan salam dunia. Ya. Salam dan silakan hadirin kita Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Hmm. Hadirin yang kami hormati, Mohon izin uh, duduk pembicara yang sudah ketiga petiri Situ-situ tadi gini Wini ya kan Nah, anda harus menarik di sini Mencari Bapak-Ibu uh, Bagi kita Berniat dalam kegiatan ini Selain dari pelaku ilmi Juga bersilap dirahir Insya Allah kalau berniatan kita dari lengan al-muqe, betul waktu ini dan siapa terakhir yakin itu memancing, mancing turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin darwala, mungkin berikutnya cara melawan, para tua pegawai harus kawas memeteri kantor kan, kantor, bahagia cara penting, apa itu kayak muntur atau saya nggak tahu ya, alhamdulillah. Bapak di parlemen saya jadi jadi kemudian silaturahmi Kemudian arahan yang lainnya, kalau dulu pembukaan di Sipaluyu parlemen kubur sepuh bapak Kepustalunya terhormat dengan pembawaan Quran dan hadisnya, nah seposisi kita sejujurnya dia, baik membaca ke dalam, atau menceritakan dilalui dengan cerita lama, pas nah, ini bagitanya dongeng, ngalungin, juga kira langgup, ala ceritanya dua cerita lama, yang pertama ceritanya ini ada murid Seorang murid kelas ada tapi tak kan, ada si murid beri nama adalah si murid kalau murid mau terlalu populer kan? murid daro si murid dalam pembelajaran diberi tugas menggambar kita tidak membicarakan gayanya ya, guru dan tidak boleh contohnya bagaimana guru nama sehingga dalam pembelajaran Dua perpajangan belum masuk komputer, tidak akan ingin tahu nama gurunya di dalam langsung dinilai. Ketika stewardin si mengumpulkan itu sebuah gambar, museum buah buahan di tengah lautan. Bubutnya bukan lebih si, bukan lebih rumah Kecewa, coba sibukin, iri ke Cekes, dibuatnya oleh singkat cerita, cuma cerita 15 tahun kemudian, sekolah itu berwisata bernama wisata, ke sebuah museum buah buahan yang ada di lautan 15 tahun, tahun, 18 tahun, 18 tahun, kita singkat datang ke sana langsung ke objek naik bagas pas lihat-lihat pingin ketemu dengan direktur itu usil pas ketemu kerbauan berdasi ika kan langsung simpangannya kan direktur nanti kak ibu berubah nanti paruh berubah sok tangan batikannya itu Udin Tera masih kena jelas pas tarik di luar tahunan karya si Udin dan diri kesrikes masih ada utuh di belakang kursinya di figurahan karya pengen oh si Udin dan diri itu itu satu cerita cerita yang kedua dari pas itu Bangun si bodi, bangun si bodi, bangun si bodi, bangun di kelas ini ada bodi, bangun si bodi, bangun si tes? bangun si bodi, bangun si bodi, bangun si bodi, bangun si bodi, bangun si bodi, bangun si bodi, bangun si bodi, bangun Kaget, caranya mana sih? Ya, guru-guru empat <gul> lalu cuman biasanya ketemu guru empat jadi Yang diintip, pulangku, kebiasaan di balik saya tingkat supaya menghilangkan kopi, kayak manusiawi kan? Di kelas ini guru-guru empat, cuy, itu guru prihatin, cuy. Kelas kita bisa tahu. 1000 guru-guru empat, jadi dalam halau bandung langsung sini sini halau halau bandung bandung halau halau bandung angganya yang berkulupatu mereka bapak dan ibu dari dua cerita itu ini mungkin konsep perlu jadi masalah bisa beri sampaikan juga oh jadi ketika konsep perlu berubah tiga memang kita harus sebenar benar, -benar Siap, siap. Kepada anak diri betul-betul mencari melihat potensi apa yang ada di dalam diri, Gambir, eh, lah, agar, nah, mencari kelebihan yang sulit, itu ketika nilai 9 10 baris N, baris N, Aka yang berhasil itu tidak Bukan-bukan Itu juga menjadi gaminan Tetapi yang sebenarnya-benarnya Yang bisa mengembangkan potensi itu Adikah kirangan Masukkan ya. nah, Mari kita mencari kelebihan Ketika dalam pembelajaran Mari kita mencari kelebihan Dengan ekologi 13 ini. Selamat buku, Tidak ada banyak lebar Itu mungkin Masih boleh hanya memotivasi Untuk berimplementasinya Jangan so, lupa, ketua tadi, itu galau-galau acara kita tidak berpikir, itu ya, insya Allah, dengan kegalauan kita ada motivasi, dengan kebingungan kita dapat mencari, tempat mencari banyak potensi, ada yang serbukan, dan sebagainya. Jadi, karya kita, apalagi, pakai serupa, pakai bisa mungkin jadi visi-visi jadi lebih maju dan lebih agamis, jelas siswa juga harus juga gitu. dengan kita pengembangan pahlawan pejuang kejuang 2013 dapat mempengaruhkan dengan, dengan tadi hal-hal potensial itu bagian baru, bagian sekian eh, mohon maaf saya bersyukurannya dan mohon maaf terutama terhadap eh, warga keluarga, dan sipariun eh, luka kakak keluarga ke luka ya, keluarga ke-1, luka keluarga ke-3, luka keluarga ke-3 Mohon maaf atas segala kekurangan di persediaan, tadi itu berhimpungi atas di sanggel itu mohon maaf atas segala kurangannya, selamat bekerja, selamat berimplementasi, dan benar-benar kita selalu adalah petunjuk Allah ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Atau nombor ke Bapak Kapus ini, acara yang Perkaraan yang ketiga, sekaligus memasuki uh, agenda kegiatan inti. Perkaraan dari pengawas pendamping tentang uh, analisis RPP. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan simulasi KPM dan analisis atau diskusi uh, pasca KPM. Untuk... Ketiga acara ini kami persilakan kepada Bapak pengawas atau pendamping Bupilas memandu kegiatan ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. telah mengizinkan kita untuk hadir kembali berkumpul bersama dalam rangkaian kegiatan pan pada implementasi Kurikulum 2013 di SDG IV. Selamat dan salam selamat dan biasa beribadah kepada Habibatan Nabi Nabi Muhammad SAW. Ibu dan Bapak sekalian, kita sudah menyimak berbagai hal dari Ketua dan kepala SD di KSP yang tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Sebagaimana tadi sudah disinggung, dijelaskan, dan diarahkan oleh Bapak Ketua Rukus, bahwa pada hari ini kita akan makan kesis RPP berpindah bulu. Artinya RPP yang sudah Ibu Bapak buatkan di rumah. Dua minggu yang lalu, kalau tidak salah, petugasnya, di, di ketika Ibu Bapak tidak hadir pada saat ON satu ya, di Lajem Seri Tual yang pada waktu itu khusus kelas 1. Nah sekarang yang hadir hanya kelas saja. Jadi kelas 1 sudah membahas tentang RPP, juga pelaksanaan pembelajaran, sekaligus juga analisisnya. Demikian pun hari ini kita akan menganalisis RPP terlebih dahulu, lalu nanti perangkat ke kelas termasuk nanti setelah dikelas kita diskusi lagi tentang apa yang sudah dilakukan di kelas. Itulah kegiatan. Dari ketiga langkah kegiatan ini diharapkan kita semua bisa melihat dan bisa memahami bagaimana RPP yang di anjurkan oleh peraturan baru dan ada perubahan perubahan baru. Termasuk juga bagaimana pelaksanaan pembelajaran secara real di kelas menurut aturan 2021-2013. Maka setelah pembelajaran kita perlu diskusikan daripada tahapan atau kegiatan awalnya seperti apa, kegiatan intinya seperti apa di bagaimana cara menuntut pembelajaran dengan baik. Baik, saya tidak banyak bicara, kita akan coba Bapak dan Ibu yang membawa soft file tentang RPP yang sudah dibuat. Kita akan bahas bersama-sama di tayangan uh, proyektor. Silahkan Pak. Ibu, jadi bawa uh, RPP yang di-plastis supaya semua bisa dia kita bahas bersama-sama ya mbak mbak ayah mbak ini ini pak bawa ah lupa satu saja kita bahas satu kapan bapak, bapak, bapak, bapak akan ditayangkan. Kita akan bahas bersama-sama, Pak. Dan ini nanti sebagai acuan untuk kita semua. Beberapa tentang perubahan, tentang FPP yang ada menurut tahun berikut untuk 22 tahun 2016. Jadi kita akan sesuaikan. Yang ada, yang sudah dibuat dengan peraturan baru ini. <tuh> Saya ini semua sudah membuat baik? Yang pake ini? Sudah? Sudah ya? Sudah. Sudah, sudah saya periksa, Tapi ibu bapak pasti yakin sudah membuatnya. Nah. Yang poin kerennya? Yang poin keren, silapkan di atas. Tidak ada yang baik. Sudah, Sudah, disana. Terserah, dulu. Terserah. Terserah. Nah, itu bisa dari sana, poin keren. <laughs> oke <Okay>. yang pertama <laughs> yang pertama adalah judul ya rencana pelaksanaan melihat ya. yang kedua adalah identitas sekolah yaitu nama sekolah pendidikan sudah SD Negeri selajam 3 kelas semester 1 Tema Nah ini nih Ini, ini yang, yang beda ya Yang beda dengan aturan baru Aturan baru adalah Mungkin ditulis Pak Permen Liput 22 Tahun 2016 Di permen yang baru ini Tidak dicantumkan Oh Tema sudah, tema, sub-tema, pembelajaran ke, itu tidak, ya. ke satu, fokus pembelajaran, bahasa di Indonesia, di PKS. Alokasi waktu, ya. Alokasi waktu, 6 kali 35 menit. satu hari satu hari berarti kalau enam itu ada tiga satu, satu muatan pelajaran itu dua jam ya. nah lalu di situ setelah alokasi waktu adalah tujuan pembelajaran nah itu nah itu yang dirubah ini sudah betul sesuai dengan aturan Nah ada yang pula tujuannya lah di bawah ya nggak <tuh> apa-apa ya ganti lah ayaman gitu saya ropah-ropah gitu lah nah ini yang setelah alokasi waktu itu adalah tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD menggunakan kata operasional dan dapat diamati dan diukur coba kita baca dengan nomor 3 Siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Bisa diukur baik. Jadi siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Nah, satu pertanyaannya apa? Itu ya, maksudnya. Ya? Dengan tepat, pertanyaannya tepat. Misalnya ada lima pertanyaan, anak sudah bisa kompeten. dia ketika melakukan baca. Lain kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Bagaimana dipikirkan Pak? dengan mengamati gambar siswa mampu membuat pertanyaan dia ada gambar dari melihat gambar itu dibuatlah pertanyaan ada komentar gak? silahkan pak bukan kami yang akan mengomentari tapi bapak ibu sendiri pak ini ada ya kalau dengan itu kan kata Kalau Pak maksudnya aduh gitu kalau buat karena nini di kalimat itu ya. Ya. Ya, ya enggak gitu di komentar ya. bapak bagusnya dengan atau melalui gitu kan Nah, gitu Mas. Jangan. Nub saya kemana itu ke mana. Itu yang Iya. Apa? pakai dengan di sekolah dengan mah. Iya, iya adik. Iya. Sambungan. Iya. pak, apa? Sebenarnya, kalau kita ganti dengannya melalui pengamatan, mengamati gambar, melalui pengamatan, mengamati, pengamatan, nah, Kalau melalui mengalami nah, pengamatan, nah, pengamatan, mengalami pengamatan, mengalami pengamatan, mengalami pengamatan, mengalami pengamatan, Pak, pengamatan, mengalami pengamatan, mengalami Pak sejarah ke nah, ya. bahasa, gitu. ya. melalui pengamatan gambar. Gambarnya gambar apa? bisa diperjelas gambarnya gambar apa? seksual ada di uh, melalui pengamatan gambar yang ada di buku siswa, di buku siswa. Gambar apa? Siswa. Gambar penampakan saluran dada rendah dan tinggi dataran pangkat. Dari orang jengki rendah atau tentang apa itu penampakan, penampakan alam, iya. alam ya nah. penampakan. kalau diperjelas misalnya melalui pengamatan gambar penampakan. tentang pengamatan eh penampakan, penampakan alam iya. dan kalau gambar saja bisa jadi gambar apa gitu ya, ya diperjelas Karena di sini petunjuknya tujuan pembelajaran ilmu sains dasar KD dengan menggunakan kata kerja personal yang dapat diamati dan diukur yang menyakup sikap, meta dan literabelang. artinya yang jelas. Penampakan alam. Penampakan alam pada buku siswa halaman sekian, jadi. Enggak, usah. Bisa. bisa saja gambar itu yang tidak di buku, kan? Bisa saja misalnya ditayangkan di sini. Kan bisa kita download buku siswanya, kita tayangkan. Bisa sepert, atau digambar sendiri oleh gurunya ada, ada. Ada ada, ada. Jadi tidak Cuma gambar tentang gambar yang harus jelas Tentang dimana gambarnya Yang perlu diperjelas ya. Nah siswa mampu Membuat daftar pertanyaan Jadi ibu bapak menayangkan Gambar atau suruh melihat Gambar di buku Anak ini setelah itu siswa membuat datang pertanyaan dengan tepat pertanyaannya harus tepat seperti apa pertanyaan yang tepat contoh kasus contoh pertanyaannya yang tepat apa siapa yang menggunakan kata tanya apa dimana siapa di mana. iya dan dan terakhir ada tangannya, kan? Nah, nggak maksudnya terakhir pakai tanda tanya. Nah, itu yang benar ya. Nah, jadi kumplit. Nah, pertama diawali dengan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Bisa dikasih contoh? Lumayan nah, jelas. Tentang perlakuan alam berarti kita, obrolannya. Contohnya itu pak. Nah, itu gambarnya kan seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya seperti apa so, Pak? Pertanyaan Oh, apa? eh? gambar apakah -apa itu? Oh, gitu. Gambar apakah itu? Boleh. Nah, dengan kata tanya apa ya? Bagaimana? Dengan kata tanya bagaimana atau mengapa Gimana? Dengan kata tanya yang lain. Bagaimana cara menanam tadi Nah itu salah satunya ya. Kita lihat nomor 2 pak Dan sebagai nomor 1 Begitu pak, bu Nomor 2, melalui Pengangkatan gambar tentang penampakan alam Siswa mampu membuat pertanyaan Tertulis Menggunakan pesakit baku dan kalimat efektif Untuk persiapan masyarakat perdana Silakan tadikkan dulu dengan pertanyaan dengan berjualan satu. Apa bedanya sama satu dengan kedua? Iya. Kalau nomor 1, itu masih saja pada nomor 1 Nah, lebih efektif ya. Jadi begini Pak Ya Pak, Untuk nomor 1 itu kita uh, coba kemampuan membuat kalimat Jadi tidak dibutuh untuk membuat kalimat secara waktu Jadi akan ingat pertanyaannya dengan bahasanya sendiri dulu Setelah itu kita kasih tahu bahwa pertanyaan ini masih lanjut Harus perbaiki sehingga menjadi bahasa yang bagus Jadi Ya, Ini kualitas untuk ya. Yang pertama kita uh, hargai itulah lah oh, iya. kalimat yang dibuat oleh anak mm -hmm. Bisa apa tidak membuat Nah Setelah itu nanti kita perbaiki misalnya salah satu uh, Sebaiknya pertanyaannya itu bahasanya yang Baku uh, dan lebih mudah untuk dipahami Makanya itu diberikan anak untuk membuat kalimat secara tertulis dengan bahasa yang sudah yang mereka ucapkan tadi, tapi telah diperbaiki dengan bahasa yang lebih yang bagus. Kira-kira seperti itu mungkin. Ada kalau sasarannya untuk itu itu dimasukkan pada atau apa saja? Satu. Ya. jadi orang kawan ]Yeah. hanya untuk melihat kemampuan anak dalam hal ya. membuat kalimat kartunya yang diium, di pada anak itu pada kegiatan pak? pak ini jadi ini, kita lihat karenya mas, mas ada karenya, oh ini di bawah ya, iya masalahnya, upah itu tujuan yang lantai, bagaimana itu tidak karenya lagi, jadi tujuan itu mengacu dari kare, dia dulu karenya, akhirnya sesederhana sejalan <gat> kan, saya juga belum paham perubahan ini ya, kemarin Pak Ahmad yang menjelaskan, memang di sini juga memang tujuan sekarang harus di atas, tapi pada pelaksanaan penyusunannya harus melihat kader. Kita lihat KD ya, yes. apa? Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Nah, ini. Yang kedua, melaporkan. Yang ke satu, dulu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Kalau tadi gambarnya adalah tentang sawah, apa Ya, sama ya? Oke, kalah tinggi. Sama ya? Padahal lah sawah. Berarti para sumber yang ditanya itu adalah seorang petani, mungkin begitu ya? Kira-kira nah, pertanyaan apa yang arah anak harus diajukan untuk menggali informasi tentang sawah kepada si petani tersebut? Itu pertanyaan ya maka tujuan nomor satu adalah mes Kesalah, kalau begitu. maaf nah maka tujuannya satu melalui pengamatan gambar tentang penampakan alam jadi siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tempat yang kedua melalui pengamatan gambar tentang penampakan alam siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Ya. Nah, melihat dari uh, gambar kami dan penampakan alamnya misalnya kita fokus tentang sawah, nah sebetulnya petani barangkali tidak harus diperjelas. Di satu atau dua, ya. ini berlari lebih efektif dan lebih efisien. Di tujuan satu saja sudah cukup barangkali Dan di situ hanya mungkin yang dibutuhkan penjelasan tentang pertanyaan tertulis atau lisan di nomor satu itu. Dan ya. mulai pengamatan gambar tentang penampakan alam siswa mampu membuat daftar pertanyaan. Tertulis atau tulisan, mungkin tertulis kan, ya. Nah, tertulis, Ternyata. Uh, uh. Jadi, uh, uh, kalau setuju, kalau setuju cukup saja nomor satu. Tuan. Di kami di, di, di nomor satu, tidak dua. Persat, persat, nomor satu boleh, itu nomor satu masuk ke pertanyaan di. Kegiatan atau solusi Nah, berarti itu dihapus nomor satu, nomor dua, jadi nomor satu. Setuju, Pak? Ya. Yang membuatnya? Iya. <gifung> ya, <tuk> ya. ya. Oke, okay. ya. nah, baru di situ, kembali perhatian Bapak tentang URL. Sisa pun membuat pertanyaan tertulis, menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif untuk persiapan baca dengan benar. Jadi, nanti di ukurnya. Ya, atau di tesnya, di evaluasinya Seorang betul-betul harus mampu membuat pertanyaan dengan rosa kata yang laku Seperti ya, cara mengukurnya Atau tes formatifnya nanti Kan harusnya sudah di ini Dan juga kalimat yang efektif ya, tuh. Di situ, inti pengumpulannya di situ Baik, kalau sudah setuju kita naik ke nomor 2 Nomor 3 ke nomor 2 dengan diskusi ah ini dengan lagi. Kalau dengan lagi atau mau melalui baik lagi? Melalui. melalui diskusi, pemecahan. Diskusi. Pemecahan masalahnya perlu dicantumkan. Nah, diskusi pemecahan masalah ya. Kalau ah? nah, nah. pemikiran saya kalau masalah dipecah-pecah itu agak semakin banyak gak apa-apa maksudnya, maksudnya maksudnya melalui diskusi cukup segitu ya tentang nah, tentang tentang siswa siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tentang masalah keseimbangan ya ya ya oh gitu mm -hmm. ya, tetapi kan itu tidak pernah harus seperti itu kita sesuaikan dengan pemikiran kita ya. nah melalui diskusi siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. bagaimana dengan apa-apa? eh... materi diskusi, apa bisa? bisa, jadi jelas kalau ada diskusi, tentang iya, apa-apa? entah? entah apa tadi? kenapa kenalan? sesuatu mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat mengidentifikasi ya nunggu apa ya mengidentifikasi identifikasi identifikasi masalah lingkungan salah satu contoh. masalah lingkungan iya masalah masalah apa? banjir masalah banjir, masalah banjir, bukan? kecilnya, kan? masalah masalah masalah masalah masalah masalah kita minta di, di di kami eh uh, semacam itu adalah gambaran suatu kegiatan tempe